Oke okay, kita ngebahas tentang youtuber pemula yang udah mencapai 1000 subscriber apa yang harus dilakukan Oke okay, ada beberapa step yang biasanya dilakukan oleh youtuber setelah 1000 subscriber Kalau udah 1000 yang biasa dilakukan itu adalah kejar jam tayang Kenapa kejar jam tayang karena dalam 1000 Versi 4.000 jam tayang yang terberat itu biasanya sering banget tentang jam tayang Ya enggak, Mungkin ada juga yang udah mencapai 4.000 dan bahkan lebih Tapi subscribernya kurang Tapi itu sangat jarang ya Biasanya yang sering banget dapat 4.000 jam tayang dan bahkan lebih Itu jenis konten-konten yang re-upload Karena kerjanya gampang tinggal re-upload, lihat yang lagi orang senang upload, setelah monetisasi kena konten berulang. Habis itu kebingungan apa salah dan dosaku? Aku buat konten original, aku udah ngedit, padahal ngeri upload. Ya enggak, mengenai nih yang udah monet berdasarkan reupload, ya ada juga, ada juga enggak, macam-macam. Jadi kalau kalian udah 1000 subscriber Coba fokus Ke bagian yang namanya Kata kunci Jadi biasanya kalau orang yang belum 1000 subscriber Itu masih main sempat Masih main lempar-lempar link Beraneka ragam ya Lempar-lempar linknya itu ya Bisa di facebook, bisa di whatsapp, bisa di telegram Tapi ingat Ketika kita sebar link itu bakal terdeteksi juga pihak eksternal. Jadi cara penonton menemukan kita itu di pihak eksternal. Worth it enggaknya? Ya kalau mungkin sekali-sekali ya enggak masalah. Tapi kalau udah terlalu sering takutnya kalian kena di garis merah atau yang bisa diteteksi oleh AI atau sistem metadata dari pihak YouTube yang menganggap kalian itu dari jalur Ilegal Apalagi kalau udah kayak gini nih Kena nih aplikasi Dari sub -4 atau pihak Astronalnya yang Cukup parah menurut aku cukup parah Karena udah terdeteksi. Kalau udah terdeteksi kayak gini Dapat dipastikan Ketika monetisasi Nanti itu jadi masalah Besar Ya jadi kalau Kalian yang udah sampai seribu Jangan pernah lagi melakukan namanya lempar link, tapi kalau mau masih mau menu 4 itu masih bisa. Masih boleh enggaknya jawabannya masih boleh. Tapi ingat, jangan sampai spam kalau udah spam ya sia-sia. Capek, zaman capeknya doang. Jadi kalau udah sampai 1000, coba fokus ke thumbnail stop video, jangan sampai kita kehabisan video sering banget kita itu boros karena menganggap mudah, ya udah upload aja banyak-banyak dalam seminggu mungkin full satu hari satu sampai terakhir kalinya kita kosong itu sering banget tuh yang dilakukan, jadi jaga stok video dan yang ketiga Perhatikan durasi dari video kita, kalau misalnya kita kekurangan jam tayang ya panjangi aja durasinya kalau misalnya kita kekurangan subscriber, coba main di short, karena ini cukup ideal dan udah terbukti, karena biasanya nambahnya bukan karena orang suka salah klik ketika dia nge-scroll, itu yang sering terjadi Ya, iya enggak. Setuju enggak sama aku? Kalau enggak setuju, coba komen di bawah. Kalau setuju, boleh dong di-subscribe channel ini karena pemberitaannya cuma sampai di sini aja. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya.